Halo guys, assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Pinesca official. Oke guys jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alik motion lagi ke siap. Ya.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 Oke okay, selanjut ke preset yang kedua Oke guys selanjut ke preset yang ketiga Oke okay guys selanjut ke preset yang keempat ya cancok <rolls> Oke okay, guys selanjutnya ke preset yang kelima ya Oke okay, Guys selanjutnya ke preset yang keenam Oke selanjutnya ke preset yang ke tujuh ya <SILENCIO> Oke guys selanjutnya ke preset yang ke delapan oke okay, selanjutnya ke preset yang ke-9 ya oke okay, selanjutnya ke preset yang ke-10 ya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 Oke guys, selanjut ke preset yang ke-13. Oke okay, guys, selanjut ke preset yang ke-14. Eh kamu cantik banget sih, mau gak kalau pente? <hums> Oke guys, selanjut ke preset yang kelima belas. Oke, lanjut ke preset yang ke 16 belas. lanjut ke preset yang ke-17 Oke, lanjut ke preset yang ke-18 ya. Oke, lanjut ke preset yang ke 19 Oke, okay guys, lanjut ke preset terakhir itu ke 20 ya. Oke okay, semoga itu aja presetnya Semoga kalian suka Dan jika kalian suka Kalian bisa share video ini Ke teman-teman kalian Dan oke okay, Sampai jumpa lagi di video selanjutnya